Anda menonton video ini sama dengan menyumbang kesejahteraan kepada anak yatim. Terima kasih. Semoga Allah membalasnya. Hidup apa adanya berarti menerima dan menghargai keadaan hidup yang sedang kita jalani saat ini. Tanpa terlalu memikirkan masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan hidup apa adanya bukan berarti kita menyerah dan tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki keadaan namun lebih kepada sikap yang positif dalam menghadapi keadaan yang ada dalam hidup apa adanya kita belajar untuk menghargai setiap momen dan kesempatan yang ada di hadapan kita, serta bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita juga belajar untuk menerima kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita, namun tetap berusaha untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Dalam hidup apa adanya, kita juga belajar untuk menghargai setiap orang lain dan lingkungan di sekitar kita, serta menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Hal ini dapat membuat hidup kita lebih bahagia dan bermakna. Bersyukurlah karena Allah selalu memberi yang terbaik untukmu kehidupanmu saat ini Dan jangan terlalu memikirkan masa lalu Berhenti mengeluh Bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki Terus bersyukur Maka hidupmu akan penuh berkah dan kebahagiaan Jangan menganggap remeh kebahagiaan kecil Bersyukurlah dengan segala hal Selalu bersyukur maka kamu akan merasa kebahagiaan yang lebih dalam Setiap hari adalah anugerah Bersyukurlah untuk setiap hari yang kamu jalani Bersyukurlah pada saat kamu merasa sedang sulit Karena itu akan membuatmu lebih kuat Jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Atas setiap nikmat yang diberikan Bersyukur bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena Allah senantiasa menyertaimu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan tercatat amal ibadah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Saya berharap meninggalkan saran di kolom komentar. Untuk video berikutnya. Bye bye.